Ini guys di paret ini guys di sungai di sungai ini spot baru ini mudah-mudahan nanti malam dapat banyak guys ini rencana mancing nanti malam guys oke okay. ya kan? nah, cuapnya banyak sih tapi di coba nanti malam lah ya. nah, oke okay. Oke sampai jumpa nanti malam. Nah, kita mancing seru sire soalnya baru pertama kesini sini, guys. Ini kan tadi baru pulang kerja langsung ke spot ini, guys. Bro, kali ini kita mancing di malam hari, Mas Bro. Di apa? Di apa nih? Namanya di Pare-pare, Bos. Mudah-mudahan dapat telepon Bos ya. Ini, Bon. Ini tempatnya, Bos. Nah, di sini tempatnya katanya lele sama ikan nila, Bos. Oke, join dapat bakon, Bos. ajib ajib ajib ajib mantap mantap mantap mantap mantap mai, mancing malam ini bro setrek satu baru satu guys. lele ajib yes ajib ajib ajib ajib ajib nah penting ada ikannya ya guys ya lele guys yuh uh uh ngamuk dia guys oke okay. Oke, guys, mantul, mantul, mantul, detail, detail, udah, saya. guys sini dulu guys mancing kita guys berhubung hujan guys tadi cuma dapat satu aja guys mau hujan ini guys aduh cuaca nggak mendukung guys mancing malam ini diatur di sini dulu guys ya oke okay, kapan-kapan sambung lagi guys ini berhubung hujan ini oke okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh